Di gambar pertama persahabat, ya fastnya kita gak bisa move on banget dengan kebersamaan Lesti Rizky Bilar Bersama orang-orang baik, Masya Allah persahabat ya spesial juga Di acara Imlex Bunda Lesti, Papa Bilar mendapatkan angpau Wow, ini keren banget, Alhamdulillah Mudah-mudahan selalu sehat untuk idola kesayangan Dan semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik, amin dan kita lihat persahabat di unggahan Kak Sipus ini Tentunya dibanjiri komentar oleh para fans Leslar Dan antaranya persahabat dari akun Lesti Alfati, Boom, boom, keren, Masya Allah Ada juga persahabat yang kapan lain Dari akun Instagram Irma Nurwahid 33 mengatakan Alhamdulillah, terima kasih, cici vitaminnya ada Leslar, Masya Allah ada idola kesayangan kita Begitu banyak komentar-komentar Nama Leslar di postingan ini Kemudian juga persahabat kita simak diunggah ig nya Kak Sibus Memposting kebersamaan dengan idola kesayangan kita Namun yang bikin salpak itu kalimat persahabat yang ditulis atau diunggah di postingan ini Setelah ketemu Leslar Aslinya sangat ramah dan menyenangkan Semoga sehat selalu dan sukses terus ya Leslar, Rizki Bilar, Lesti Kejora. Ini yang sudah bertemu secara langsung. Menyampaikan, menyebutkan, setelah ketemu Leslar, aslinya itu sangat ramah sekali. Dan sangat menyenangkan, Masya Allah, dalam kesayangan. Memang selalu humble kepada siapapun. Mudah-mudahan tetap menjadi pribadi yang baik, Semoga rumah tangganya pun selalu rukun Dan selalu bahagia Amin Kemudian persahabat kita simak juga berikutnya Ada informasi penting dari Ayah Kejora Kembali Mari post postingan dari Lesti Lovers Jawa Timur Hari Minggu persahabat ya, Bakal ada kejutan juga Dari Lesti Lovers Jawa Timur Bakal ada acara Lesti Lovers Jawa Timur Temu kangen Hari Minggu persahabat tanggal 29 Januari 2023 Tempatnya di Taman Flora Kebun bibit Surabaya bersahabat di Jalan Beratang Binangun, Barat Tajaya, Kecamatan Gubeng, Kota SBY Jawa Timur. Tentunya Kota Surabaya bersahabat di Jawa Timur. Mudah-mudahan acarnya lancar dan semoga semakin kompak dan solid untuk Lesti Lovers Jawa Timur, untuk selalu mensupport karya-karya terbaik dari idola kesengan kita, Bunda Lesti. Kemudian kita lihat juga persahabat berikutnya, ada postingan dari Kak Mersiska. Postingan 3 jam yang lalu, kurang lebih pukul dua pagi, persahabat, Masya Allah, mengunggah video bareng Bunda Lesti. Akhirnya ketemuan Bunda Lesti kejora, kata Kak Mersiska. Dan kita lihat di tangannya Bunda L ada angpau ya, Masya Allah. Ternyata jam 2 pagi masih di luar idola kesayangan kita ini memang vitamin di jam poci banget ya Masya Allah Kemudian juga ya kita lihat nih percakapan pesan dari fan fanbase Masya Allah persahabat ya yang gercep banget menemukan asufan cidukan vitamin Di jam 2 pagi Masya Allah banget persahabat Idola kesayangan kita masih berada di luar ini keren banget, mudah-mudahan selalu lancar apapun segala urusan Dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Untuk selanjutnya persahabat kita lihat juga semalam Papa Bilar mengunggah video ini persahabatnya memperlihatkan mobil Roll Royce ya semalam ternyata memakai mobil RR nih persahabat. ya ini keren insya Allah akhirnya bisa melihat mobil RR-nya leslar juga nih Alhamdulillah berkah barokah untuk idola kesayangan kita dan pastinya juga kita masih menunggu cidukan lain hingga kabar terbaru berikutnya